Kemana upacara? Memasuki lapangan upacara. Pemerhati kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya Pada untuk kesal pacaran, marilah sejenak kita berdoa dalam rangka membenyikan kita untuk mengenang para jasa pahlawan kita. Mengenangkan kita mulai. All right di era modern sudah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pelukaan bahwa setelahnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapiskan Karena tidak sesuai dengan bisik kemanusiaan dan kepadilan Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia Soal kepada saat yang menjaga dan selama ketahutan memanfaatkan rakyat Indonesia dengan pintu gerbang pembaikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berbala, adil dan makmur atas berkata rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya terkehidupan kebangsaan yang merah maka rakyat Indonesia mengatakan diri sama adek-adek kemudian daripada itu, itu kan masih suara pemerintah negara Indonesia, ya sini kebanyakan negara Indonesia diharapkan itu kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia yang sosial. Maka Indonesia itu dalam suatu undang-undang Indonesia yang akan dalam suatu kemajuan negara. Negara Indonesia akan dengan berdasarkan yang makna, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan. Terkait oleh perwakilan, rakyat Indonesia. jangan di siswa siap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pembacaan teknik peran hidup bersih. di rumah, di sekolah, di kendaraan, di perjalanan, di mana-mana tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencari-cari pakaian denim, tidak merusak bunga-bunga di taman, tidak mengotori tempat-tempat umum. demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat, indah, rapi dan tertib. kebersihan jasmani dan rohani adalah cita-cita kami, agar menjadi manusia manusia yang sehat dan berkelas. Kami akan melaksanakan apa yang kami telah bicarakan hari ini, gurunya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala SDN Jelambat mau 3 pagi yang terhormat Ibu Wakil SDN Jelambar 03 pagi beserta dewan guru yang berada di lingkungan SDN Jelambar 03 pagi. Dan tidak lupa anak-anakku semua yang sangat ibu sayangi dan ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita semua pada hari ini, hari Senin, dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, yaitu upacara bendera. Selalu serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat dan para keluarganya. Dan semoga kita semua juga termasuk golongannya Dan semoga kita mendapat syafaatnya selaku ke Yahweh tadi Pada kesempatan ini, Ibu telah bergembira upacara ingin memberi beberapa amanat yang harus kalian perhatikan Yang pertama adalah mengapresiasikan dalil upacara pada hari ini untuk permulaan Peserta upacara tadi tidak siap Atau ada kelas yang belum datang ke lapangan. Untuk minggu depan Begitu baik berbunyi petugas, petugas dan petugas pacara harus siap ke lapangan. Jangan sampai dipanggil oleh bapak ibu Yang kedua petugasnya hari ini adalah kelas 4 Mungkin baru pertama kali Kalian menjadi petugas upacara Tapi sudah cukup baik Walaupun masih ada beberapa keturangan Keturangan itu dapat kalian Jadikan pengalaman Semoga minggu depan tidak ada lagi kesalahan Untuk kelas 3 mungkin hari ini baru mengikuti upacara Jadi tolong tetap semangat ya untuk mengikuti jalannya upacara dengan hikmat dan tertib. Selanjutnya adalah hubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan PTS untuk kelas 1 dan kelas lima PTSnya adalah awal Maret, Insya Allah tanggal 7 Maret. Jadi kalian semua harus mempersiapkan diri, belajar lebih rajin lagi. Seperti tadi kan? adalah tadi belajar dengan sungguh-sungguh sebagai masa depan kalian. Jadi barang siapa yang rajin belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Gimana? Apakah sudah siap untuk PTS? Harus siap, karena semakin dekat harus semakin rajin. Yang kedua adalah siapa kondisi Badan kalian, bagaimana kalian harus tetap fit dan sehat? Cara makan kalian, cara usir kalian, harus kalian ikuti, harus kalian patuhi, agar kalian bisa sehat, bisa ikut melaksanakan PPS di awal Malam nanti. Berikutnya adalah tentang hidup bersih, ya, tadi, ya. Kalian, setiap hari Senin, melaksanakan atau membuka hidup bersih, yaitu menjaga kebersihan di kalian berada? Kira-kira kalian semua sudah bisa menjaga kebersihan? Ya, misalkan juga tidak ada lagi yang membuang sampah di kolam mati. Kita menunjukkan sampah di tempat-tempat yang terselip. Ters ters ter harus membuang sampah di tempatnya. Ya, karena... Semoga masalah kita bersihak ke bagian dari iman Anak-anak itu minat iman Jadi mulai sekarang Marilah sama-sama kita menjaga kebersihan Dimana itu kita belajar Kita tawang dilaksanakan anak-anak semua? Bisa? Mulai hari ini ya Tidak ada lagi yang menguang sembarangan. Embaran Demikian ini saja bisa disampaikan Semoga amanat hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jilai kofi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Garuda Pancasila Yang kedua, Padamu Negeri Yang pertama, Garuda Pancasila Di Garuda Pancasila Pancasila dasar negara, rakyat dan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, ayo, maju, maju, ayo, maju, maju. maju lagi maju lagi terus asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Anak-anakku doa kepada kehadirat-Mu ya Allah yang Maha Termakmur. Kami bina saudara kami, jasa kedua orang tua kami, jasa ibu baru kami, jasa serta para para almarhum serta nenek-nenek tahu kami. Amin. Allah yang dan melayang Alhamdulillah kami semua Masa kasih saya dan kami Serta berilah ke sabaran dan keekmati kepada kami Dalam menindih kami Ya Allah yang Berikanlah kepada kami Kesehatan, kecerdasan, kekunjuk, serta pelindunganmu Dalam menisip ilmu, sehingga kami dapat dijimpan bagi agama, dan bangsa Allah yang Maha Kuasa, orang kepada kami semua, ilmu yang manfaat, lagi berkat, dan kami dari semua marah bahaya dan tipu daya. Allah yang Maha bijaksana, hanya kepada mula kami bergantung dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan, maka Kabulkanlah doa dan kemohonan kami, kami anjingnya roba lalamin, tetap mana hati makin benar,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 Terima kasih telah Tadi empat